Oke, okay, bonus yang ketiga yaitu bonus overriding, guys. Ya, bonus overriding dimana kita mendapatkan 5%, guys, tapi 5% dari berapa ratus orang, berapa ribu orang di situ, guys. Ya, saya ilustrasikan di sini kalau kita punya 5, guys. Ya, berarti Anda posisi diamond di situ, guys di mana dari masing-masing pembelanjaan Anda mendapatkan 5%, ya. 5%. 5. Kalau masing-masing 5 juga, ya. Di 25. Masing-masing 5 5 lagi 125, 625 kali 5 lagi 3.000 sekian, kali 5 lagi 15.000 sekian sampai 8 level. 1 2 3 4 5 6 Tujuh kali lima lagi, ya, yeah, sama delapan level. Kali lima lagi, berarti berapa? Tiga ratus lima puluh ribu sekian. Berarti total di sini 350 ditambah 75 aja, kurang lebih 400.000 saja, guys. ya Kalau dari masing-masing mereka mengambil paket, yaitu paket isi starter ini, di mana kita menghitungnya 300 BB, guys, ya berarti apa? 400 ribu kali lima persen guys oke okay. empat ribu orang maksudnya di sini kali kita bonus overriding yang kita dapatkan lima persen dikali 300 dikali tiga ribu guys ini kita lihat sama-sama guys ya tiga ratus dikali tiga ribu oke okay. dikali empat ribu oke okay. dikali lima persennya guys oke okay. kita mendapatkan 18 miliar guys. Ya, kalau itu terisi semuanya guys. Kalau kita terisi hanya satu persennya saja, berarti saya kali dengan satu persen. Berarti apa, guys? Di sini bukan 125, tapi satu persennya, yaitu dua orang. Di sini bukan 625, tapi satu persennya, yaitu enam orang, dan seterusnya, guys. Sehingga saya kali dengan satu persen, ketemunya adalah 180 juta per bulannya. Wow! Meskipun kita 5%, guys, tapi 5% dari sekian banyak, guys. That's why inilah bonus overriding yang bisa membuat kita pensiun. Bukan dari bonus retail atau bonus sponsoring, guys. Thank you, guys. Jangan lupa like and subscribe, guys. Harvest Festival, bisa tidak bisa, harus bisa.